Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer. Belajar, game belajar! Halo anak-anakku semuanya, jumpa lagi di video kita yang kali ini. Nah, bagi kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat puasa ya. Ini mungkin kita syutingnya di hari kedua puasa. Uh, tentu semangat terus puasanya, pahalanya, dibanyakin. Topat topat topat topat. Eeeeh. Oh ya, kalau udah ada pengumuman untuk pondok Ramadhan, uh, uh, pondok Ramadhan kalau nggak salah tanggal berapa ya? Itu tadi tunggu alas kalian beri pengumuman ya, jangan buat tanggal sendiri ya. Uh, sama kebutuhan pas pondok Ramadan itu di semuanya, pastikan semuanya dibawa gitu, biar nggak ada masalah ketika hari pelaksanaan gitu. Oke untuk kalian yang baru pertama kali datang dan ketemu Puita di sini, ha, halo. Iya, perkenalkan nama saya Puita Valentina, saya seorang guru seni budaya di SMPN Dua Gempol selama 2 tahun ini uh, kayaknya masih bertugas di SMP Dua Gempol ya oke <laughs> oke okay, okay. kemudian hari ini kita akan memainkan sebuah game yang udah lama banget Bu Ita tunggu-tunggu wishlist dan playlistnya waktu itu masih jadi wishlist sekarang udah jadi playlist uh, gitu game ini bercerita tentang Sapa lagi? Kucing, iya apa re? Apa re? Iya, stray. Yang mana kita akan menjadi sesosok kucing yang mengemaskan, yang akan berpetualang, bermeduah bla bla, berpetualang di sebuah dunia futuristik, futuristik itu kayak skyfi fi sci sky gitu. Nah, penasaran, penasaran. Subrek, loloh Aku telaran Mas Bimo deh kaya. Mas Bimo kipik, kipik. Sabrak noloh Sama ene Gak deh Aku gak akan menurut Mas Bimo Subrek dulu Dan aktifkan loncengnya Kalau kalian pingin lihat playlist-playlist Game yang seru-seru dari Bu Ita Gitu ya Oke langsung saja kita ke gamenya Mana nih Uya Uya Uya kuya sehat dan kuat ya update ntar ya naburna oke, okay. kamera on sudah this game use auto save, do not turn off oke, okay. stray with the gamepad gamepad waduh, gak tuh gamepad aku kipetan lah ayolah, endorse, endorse bantu aku untuk beli gamepad hehehe <laughs> Adjust the value until the image on the left disappear and center is barely visible. Eh, uh, yang tengah gak kelihatan. Oke, okay, kayaknya bakal kipetan ya. Tadi mouse tak tak pinggirin dulu. Terus, and apa? Recycle to start. Uh, uh. <tuk> Tuh, sedang nggak? sabar nih, kita bakal berpetualang di open world yang futuristik sama kucing kesayangan kita. Kita kasih nama siapa ya? Uh, Mimiu? <tuk> nggak? Meoni, uh, meoni. Cewek apa cowok ya? Sementara meoni, Se. Press circle to start. Eh, belum, belum? Saya, saya, saya, Back, back, back uh, Setting dulu lah ya, setting dulu lah ya. Uh, controls apa nih? Controls nih? Huh? Huh? Huh? Huh? Oh, oh, bisa pakai mouse ternyata. Oke, okay. uh, grafiknya ya segitu aja. Gamanya enggak ada ya bawahin horizontal master foruma enggak enggak ada enggak ada anu khusus oke okay, and back press circle to start eh kayak film soul enggak sih F musiknya loh, ya lagi nih ya press circle to start and go Oke okay. Plank Hujan, hujan Wow Oke, okay. hujan Dingin hmm. Hmm. Hmm. Enaknya makan Indomie <laughs> Tapi puasa <laughs> Bentar ya, paksip-paksip buka ya Oke okay. Wih! Ada banyak anak anabul Atau dinamai anabul aja loh Oke okay. Oke okay. Udah bisa nih Uh! Oh! Oke! Okay. Oke! Okay. Oh! Kita bisa pakai mouse! wah ini <laughs> oke okay, deh haa ha, ha. kita bisa pakai mouse untuk kameranya ya oke okay. berarti ya adaptasi dulu ya adaptasi dulu Bu, kita pakai. pakai oke oke oke oke kita disuruh ke Q manja manja lagi pengen deh manja kawan iya main-main uhuh. ya emang gumpus aja bisa so sweet manusianya kagak <laughs> Oke kita jalan lagi iya jalan lagi atau gini ya Wih, eh, eh, eh, eh, nggak bisa, nggak bisa. mouse harus tangan kanan, gue. Kita nggak bisa ngijal. Zoom. Engkot, engkot, engkot. Pantat siapa ini yang saya zoom? Oh, maaf, bos. Oh, ini kita. Kita si kucing oren. Wah, kita kucing oren ternyata. Ya Mas Anabula, ya. Oke deh, kita ikut, Oh, kita bisa And cute. wah lucu sekali oke okay, oke okay, oke okay. grooming ya ayo dong kamera kalian maaf ya kalau agak pusing ini aku disuain kameranya Ah oke okay deh terus yang terakhir thank you oh grooming juga oke okay, oke okay. Hmm, bos. Tolong, oke. Okay, uh, lanjut ya, kita disuruh kemana ini? Oke, okay, teman-teman, kita udah. Oh, kita berdua juga. Oke, okay, thank you. Bubuk, bubuk, bubuk. Nunggu hujan, nunggu hujan. Oke, okay, oke. Okay. Oke, experience pertama first impression ya. First impression, kesan pertama iku menarik game iki. Menarik. Hai, -ha. ana bull. Oh, oh, oh, waktu berjalan. Duk, duk, duk, duk, duk. Suka ambil kucing, rek, tapi ibundaku tidak memperbolehkan memelihara satu. Karena nanti aku bakal capek ngurusinya gitu. Jadi, saya hanya penikmat saja, penikmat keindahan ini. kita nggak sendirian ya. Kita ada Tiga teman kucing kita yang akan berpetualang bersama. Sebagai seorang sebagai seekor kucing di dalam game ini, kayak kita harus bisa lompat dan skill-skill pangkur lainnya ya. Enggak tahu Tangannya buita bakal meleot apa gimana ini. Rating kayak pas Little Nightmares apa enggak ini. We'll see. Oke, okay, sudah auto save. Dan kita lanjut jalan deh kayaknya. Oh, diikutin kita. Oke. Okay. Eh, teman-teman, kita left Oh, manggil, manggil. Oke, okay, oke. Okay. Kita explore-explore kanan-kiri ya. Eh, apa tuh? Apa tadi? Oh, space. Oh, naik. Oke, okay. kita belajar moving-nya dulu ya. Oke. Okay. Tak Kalau turun, oh, lompat juga space. Oke. Okay. Wih. Waduh. Sek, sek, Bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar. And back, yes, and rescue. Nah, better, sumpah, sumpah better. Tadi tuh kayak kepadangan kemana-mana gitu loh. Ini apa ini? Oh batu, batu. Oke, okay. tak kira apa, ternyata batu halo ya kita lewat sini lewat tang tangki sama pipa oke si kamera guys batu dan melampauinya Kita mau kemana sih guys? Aku nggak tahu nih. Kalian mau bawa aku kemana atau kita harus kemana nih? Oh, oh harus naik ya? Eh, air terjun, air terjun. Wow it's beautiful. Kalian pernah ke kakek bodoh nggak? Iku apik banget. Cius, iku air terjun terbagus. Kedua, selain Belundung. Belundung juga ada, dan itu keren banget untuk kecek di sana. Penasaran, penasaran saya. Uh, surga di telingaku. Ya, awas jatuh, awas jatuh, awas jatuh. Sumpah, kita lucu banget. Kita ke sini. Kemudian, eh aku jadi inget dulu pernah main game namanya Damelsian 101 Iku kayak gini tapi ya, DPS 1. 1 nah, sekarang paling mungkin bisa dimainin tapi pakai apa itu namanya? apa, converter itu lo emulator eh, converter, converter lah file loh kok kembali lagi kita kemana ini guys? kemana nih? oh ke sana. Hmm. tapi musiknya rotok ngong-ngong oh, oh, gitu ya. oh air air, minum minum dulu ya. minum dulu biar nggak aus kan hewan gak puasan oke sudah cukup gak ada indikatornya oke wah kita jadi lebih lincah kalau habis minum apa ini kok oh minum hujan lagi kah enggak ya oke kita maju terus Namanya kucing, kayaknya nggak iso santai. deh aku nih, ora dia harus lari ngono. Oh, Katolik, oh awas, satu awas, satu oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan, ayo, guys. kamu kenapa? orang putih, gumus, gumus. menggumus banget. oh iya kalian jangan kaget ya, like, tiba-tiba lari terus belok, lari terus belok. kucingnya kan nggak aktif-aktifnya gitu loh bun. Oke. Okay. Kalau ada monster kan di tempat ini tentu tidak ada. Pasti negara ini adalah negara yang damai. Apa oh, dan ada rahasia-rahasiaan gitu nggak sih? Ah. tidak ada aku kira ada Woo! panoramanya itu loh guys Saya kita belum profesional Oke. Ini gue tak ngidal ya pakai tangan kiri. so good, hati-hati, itu tinggi banget aku tahu kucing punya 9 nyawa tapi ya, dihemat-hemat lah ya oke, okay, okay. so far so good dan selamat sampai tujuan Okay, auto save, dan kita masih belum tahu kita mau dibawa kemana sama teman-teman kita ini. Kayak lari-lari tuh aja jalanin jalan ya. Oke, okay. wow, wow, wow, wow, bisa change jam ya. Oke, okay. and go. Oke, okay. Kayaknya mulai profesional ini. <laughs> eh, hey, pantat siapa? Oke. Okay. Nanti mainstream lewat atas. Oke oh, bisa. Oke <laughs> oke okay, okay. lari adalah jalan ninjaku. Wah. Hmm. Hmm. Kok mendung? Apa ini? tiba-tiba mendung? Wih, ada sumber air, sumber air sudah. Oke. Okay. Oh ada ada. ada. Mau kemana ini, kawan-kawanku? Tercinta yang terhormat, oke, nggak ada clue begitu, nggak ada objektif juga begitu. Jalan lagi, jalan jalan, buntu kawan-kawan. Bisa merayap, ih, takut. Oke, sudah auto set lagi. Apaan nih? Baiklah, oh, uh, sir. kayak ngezoom ini tuh pakai offset gitu ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Hati-hati, halang rintang semakin curam. Semakin curam, saudara-saudara. Enggak, enggak, enggak, enggak. Bentar. Bentar. Bisa begitu, noh? Tak kira out, <laughs> ternyata cutscene oke okay. apa nih? Bisa nih, lompat kan? Eh, push! You can do it! Okay, you can do it. And... Go! Ini duluan tadi, tapi itu oke. Okay. Wah, tidak! Wah, wah, wah! Ayo, siaga! Jangan merona kita ini. Kita, kita, kita. Eh, oh, Ah, oh, ah, oh, ah Tas eh, eh, eh, Tolong, tolong. eh, hey, eh, jangan eh, aja, tuh Tolongin Tolongin Tas Ya, teman-temannya jahat nih. Menuju tak terbatas dan melampauinya. Anyone? Anything? Oh, masih jatuh aja dong dia. Aduh kasihan. Aduh, aduh, aduh, aduh Terburuk dan tak bisa bangkit lagi Ush, are you okay? Enggak sekali oke. ketinggiannya itu loh Oh iya, iya uh, Bentar ya gue kan akhirnya bisa ada suara lagi. Terus banyak kucing liar apa gimana? Oke, okay. cujurli? That's not even a word. Oke, okay. uh, nah gini dong jalan. Eh, lu kakinya patah. Aduh, ya pantas, kamu nggak bisa lari. Ya udah, kita jalan dulu aja. Aduh, kasihan tak dingklang. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ah, ah, ah, ah, dingklang! Dingklang! Ah, ah, kasian, push! Hah? abon. Oh, masih cutscene, oke. Okay. Tak kira karena aksiku tidak terukur atau tidak terpikirkan Terus, Yusei meninggoy kan nggak lucu, menolong Gongker? Shelter? Apa jalan loh! kira itu kena air asem, opola itu yang diinjak. Ikut terus, baru Ini ngono. bus are you oke? Okay? Oke, okay. kaki. E eh, udah nggak masalah, tapi iya, dia nggak iso lari. Oke, okay, coba sih. Oke, okay, udah bisa lompat. Oke, okay. oke, okay, anak mama sehat kembali, dan kayaknya kita ke sini guys oh kon engkon. iya nggak sih iya sih masuk situ kan ya ya ya ya ya ah! kaget kaget oke okay, kita ada di tempat lain hmm. Parmese Dirt City Kota Kota Metong Ih, suara realis sekali Gak bisa ya kita lompat sejauh itu ya Kita explore-explore dulu nih guys Oke, di dinding ada huruf-huruf yang kita nggak tahu Itu baca nih gimana Mungkin ada tulisannya Iklan sebut WC Juga ada อังกรอังกร อังกร, อังกร, อังกร. Situasinya Oh, kita harus mencari Kita akan lewat mana Begitu, begitu anak bulku Nggak bisa didorong, saudara-saudara Bentar ya Nah tuh. Harusnya sih bisa ya, lewat sini ya. Nah, nah, begitu. Ada kamera CCTV. Hai kamera CCTV. Ini ada huruf yang bisa kita baca nih. Do not try to exit. Jangan coba-coba keluar dari kota atau rumah. Uh, hindari berinteraksi dengan other. Gak kelihatan. Hindari berinteraksi dengan spesies lain mungkin kayak gitu. Follow required rules listen to. Gak Oke. Belakang ada apa? Ada box ini kayak ruko ya kayak ruko begitu space bawa aja ini pintu nggak bisa nih digembok nggak bisa digembok terus bikin kaget ya masih kecil kecil ngonaku oke okay, oke okay. uh, apakah kita harus ke sana sepertinya ya itu tanda kita impon, impon. apa itu hey hey hey hey apa itu hey, hey hey hey dua kawan kawan kecilku halo guys jangan main kucingku apa itu eh robotaiku robotaiku Oh my god, it's a robot! Tadi itu aku lihat kalian ke... hilang ke saluran pembuangan itu hilang Oh my god, stray Oke, okay, kita disuruh ke... Oke, okay, terima kasih atas tandanya! Another CCTV? ikutin banget begitu CCTV-nya hmm hmm hmm he hmm. he hey. help help? saya nggak inget saya punya kenalan di kota ini tapi kok ada yang help tiba-tiba terus apakah kita bantu atau gimana kan nggak kenal nih, takutnya dimakan atau gimana oke okay deh kita datengin aja dulu. Siapa tahu emang butuh ya. Oke, lompat satu. Hmm. Hmm. Oke. Lompat dua. Oke. Virasat saya mengatakan bahwa cairan yang ada di bawah itu tidak untuk direnangi ya. Oke, pelan-pelan dulu. Atur kestabilan. So far. So good. Berberit, okay. uh, berberit kita akan berurusan dengan hal-hal yang seperti itu terus menerus mana nih ya. Yeah. Wait a second. Oke, okay, here we go again. Maaf tadi dipanggil ibuku sebentar. Oke, okay. Re res resum. Oh, Fo follow me. Follow me. Eh, uh, bentar. Tapi kok disuruh follow me? Ini loh. Kucing follow me. Oke. Okay. Penasaran, aku oh bisa, tak kira harus naik apa dulu gitu. Kita kayak dibimbing sesuatu gitu loh, guys, dan aku masih nggak tahu. Cut sesuatu yang bimbing kita itu apa? Apakah berbahaya? Apakah tidak? Itu nggak tahu sih. An Oke, okay. oke, okay, ada auto save apa itu? Oh. Kok. Kok mobat mabit. Oh, maksudnya mobat mabit itu sambil di bawah jalan gitu. Oh, oh iya iya. Ngebak tadi kayaknya ya, Kak. De -de -de. Kayaknya itu bisa dibuat ada air gak sih? Where is tadah air? maksudnya apa naik dulu lah naik dulu Ya, ide Se, sebentar. Mau bentar tadi, mana itu? Itu mana itu? Bukan, tadi ada air. ini nih ya. Si si. Oke. Terlalu banyak iklan di rumah ini ya. Permisi. Permisi, permisi. Oke. Oke, auto save. Disumpah anu bulp gua musah. Oke, oke. Ki terus ditumpah-tumpahin nih yakin terus terus oh ditumpah-tumpahin oke <tuh> oke okay, okay. karena clue itu disuruh numpah numpain kaleng kita pastikan tidak ada kaleng kok ada yang geromet ya ya bawah? kita pastikan tidak ada oke terus kita lewat lewat mana nih? <tuh> apa? Oke okay, oke okay, kalau aku nggak nggak kendaliin mouse kayaknya bakal sulit deh. apa-apa udah mecahin kaca orang gimana atuh cintaku udah nih gak ada jalan lain nih gak ada Wow, biru semua kena tumpah catnya. Eh kena cat tumpah dasar anabul anabul. Gini ya kalau punya empus perabotan kagak selamat ini kayaknya ini. Oke kita masuk rumah orang. Kemana langsung tembus? I don't like it. I don't like it. Agak ngelag ya? <laughs> Oke, okay. sejauh ini masih ketemu puzzle-puzzle aja sih, dan I like it. Gak terlalu banyak tekanan. Uh -uh. Okay. Okay. Hmm. Hey. Ah, go on like. tadi ya. Oke, okay. bentar bentar, bentar bentar, bentar bentar. Hmm. Oke, okay. back. yang itu apa ya? Aku nggak tahu. Nah, tadi udah ada beberapa yang tak turunin, iya. Takutnya ngelek lagi jadi tak turunin aja medium. <tuk> Aduh, ayolah endorse bantu aku membeli PC HD. nggak <tuk> enggak. Aku aku bersyukur dengan apa laptop yang aku punya sekarang karena sangat efektif untuk diajak bekerja sama. Ketik-ketik dan main game, <tuk> Ah, aku kaget. Oke, okay, ya. Oke, okay, kita akan memainkan game ini dengan posisi proporsional. Oke, okay, oke, okay, Yolo. Mungkin, hmm, mungkin, mungkin. Oke, okay. udah nih. Eh, apa sih itu? Halo, ah, ah! kaget saya. Yeah, kaget, to pak. Pak! Pak! Oh, nggak ada. Oke, okay, auto save again. Ngon, ngon, Naluri perkucinganku mengatakan bahwa harus mengikuti mereka. Ya. What is that? Kok banyak? Nih. Apakah ini mode attack? Wah. Iya dong! Mode attack dong! Def. Left shift, left shift, Oh, left shift to run. Left shift to run. bukan space. Ah. Baru juga main. Left shift to run. Pantas jadi jalan mulu. <laughs> Bu Ita, Bu Ita, yang nggak dipencet, yang nggak mau. Enggak lari, kok nggak lari? Oke, okay, sofa, hai, so good Ini, hai, uh, hai, Wow Wow See, ini intens banget sih guys sampai sampai buta diem mulu udah udah ampun ampun ampun ampun makasih udah, udah nonton video kali ini kita ketemu lagi di Stray episode kedua. Bu itu kejar-kejarnya intens kayak wah gitu loh, kayak, gak gak kayak... kayak terukur gitu But I love this game. Oke okay, ya, jangan lupa subscribe kalau masih pingin lihat Ita main Stray lagi sama komen nomor kalian kucing ini udah gumus apa belum, atau petualangannya kita lalui, ini seru atau enggak komen di bawah oke, okay, dadah bye